Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ini kondisi bibit pepaya kita yang telah berumur 15 hari, sahabat tani. Sahabat tani bisa lihat di sini, ini kondisinya, bibit pepaya Kalina IPB yang telah berumur 15 hari dan belum pernah kita lakukan pemupukan. Sahabat tani bisa lihat sendiri, banyak daun yang agak menguning dan pertumbuhannya juga sahabat tani masih lambat. Sahabat tani bisa lihat di sini kondisinya. Ini adalah bibit rupaya Kalina IPB yang telah berumur 15 hari dari masa semai. Ini dia sahabat tani. Ini dari masa semai kecambah sampai saat ini telah berumur 15 hari. Oke lah sahabat tani, kali ini kita akan melakukan pemupukan. Dalam pemupukan ini sahabat Tani uh, pupuk apa saja yang kita berikan pada pengumpukan kali ini sahabat Tani dan ini adalah pengumpukan kali pertama sahabat Tani ini dia sahabat Tani yang perlu kita siapkan adalah ember dengan 20 liter airnya dan pupuk urea, sahabat Tani buat Tani bisa ya, lihat sini. saya menggunakan pupuk urea sebanyak 2 sendok makan sahabat Ani jadi orang yang kita gunakan sebanyak 2 sendok makan untuk 20 liter air sahabat Ani dan selanjutnya NPK bas 15 15 15 sebanyak 4 sendok makan untuk 20 liter air sahabat Ani gunakan NPK bas 15 15 15 untuk 20 liter air sahabat tani. setelah sahabat tani masukin ke air kedua pupuk tersebut lalu sahabat tani ambil tayu atau sendok juga boleh sahabat tani dan aduk sampai rata Sampai kedua unsur pupuk yang kita gunakan memang betul-betul tercampur, sahabat tani. Aduk saja sampai benar-benar airnya berubah warna, sahabat tani. Dan sahabat tani aduk sampai airnya benar-benar berubah warna, berarti campuran kedua unsur pupuk yang kita gunakan adalah sahabat tani tercampur dengan sempurna, sahabat tani. Kalau sahabat tani sudah yakin bahwa memang sudah larut semua, seperti ini, sahabat tani, sahabat tani bisa perhatikan cara saya mengaduknya seperti ini, sahabat tani. Ya, inilah hasil campuran antara Korea dan MP kabas yang saya gunakan di pembibitan untuk kayak kita. Dan selanjutnya, sahabat tani, ke drum untuk penyiraman. Baiklah sahabat tani, kita isi ke drum penyiraman untuk kita lakukan penyiraman pada bibit pepaya Kalina IPB yang telah berumur 15 hari sahabat tani. Oh ya sahabat tani, saya di sini menggunakan 20 liter air dengan campuran NPK 15-15-4 sendok makan dan urea 2 sendok makan untuk penyiraman 1000 batang bibit pepaya kalina yaitu satu bedengan di sini banyak seribu batang sahabat Tani. baiklah kita akan siram uh, bibit pepaya yang telah kita siapkan di bedengan untuk ini diingatkan kembali sahabat Tani, saya menggunakan uh, 20 liter air dengan campuran MPK 1515 -15, sebanyak 4 sendok makan dan Korea sebanyak 2 sendok makan adalah untuk penyiraman uh, 1000 batang bibit supaya kalina IPB sahabat hari. ini saya lakukan sebanyak dalam 10 hari sekali ada pembibitan pepaya kalina IPB sahabat hari. ini saya siram setiap 10 hari penggunaan pupuknya dan jaga kualitas nyiramannya setiap hari sahabat tani biasakan penggunaan pupuk ini kita gunakan pada sore hari dan setelah penggunaan pupuk di sore hari paginya sahabat tani siram. jangan ada nanti tersisa bekas pupuk di, di daunan sahabat tani bisa mengakibatkan pengeringan pada daun sahabat tani, sahabat tani setelah Mengukuhkan ini, maka di hari ke-20 umurnya bibit pepaya kita akan tampak nanti subur. Ini pelakuan yang kita lakukan selama pembibitan di nursery kita, sahabat tani. Jadi, kali ini kita berbagi bagaimana cara mengukuhkan pada bibit pepaya agar bibit pepaya subur, sahabat tani. Demikianlah. -kata pengupukan ala kita, sahabat Tani Selamat mencoba, semoga berhasil Dan hanya sampai di sini Pertemuan kita kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh